Halo kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melihat persiapan penyambutan pengantin pria dan penyerahan seserahan dari keluarga besar mempelai pria Oke okay, ini pengantin lawas iya jalan Peng iya, lawas. pengantin lawan. lawan. Halo, dadah saya. <laughs> kok, kok lawas ini, belum? Belum, nah, belum, ini belum? calon belum. pengantin nah, gitu, gitu. Salah -salah ini, paman juga. <laughs> ini. calon pengantin semua ini. Oh. Iya. iya, iya. <laughs> itu sama itu calon itu. yang akan datang. Insyaallah. Nah, sepertinya pengantin pria sudah datang, saudara-saudara. Jadi, mari kita sambut bersama dengan lantunan salawat Nabi. <tik> waalaikumsalam oke okay, cukup sekian dulu kawan-kawan video kali ini dalam prosesi penyambutan pengantin pria dan penyerahan seserahan Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh